Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam dan salam pramuka Perkenalkan, saya Faris Amzaki dari tim KBL 2022 Kuartir Cabang, Kota Lokismowe Melaporkan uh, Saat ini saya sedang berada di jalan Medan Baraceh Terpantau dari lokasi uh, Arus mudik sangat lancar dan tidak ada hambatan macet Kemudian di sini juga banyak pengemudi mobil pribadi maupun angkutan umum seperti bus L300 dan mobil langkutan. dan mobil angkutan. Lalu upaya yang telah kami lakukan yaitu penjagaan lokasi dan mendata serta melaporkan di tempat kejadian lokasi. Demikian laporan dapat kami sampaikan. Selamat malam dan salam pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.